serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan menarik seputar leslar tentunya. Baiklah para sahabat leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini ada tentunya kejutan spesial yang kita dapatkan ini sekaligus vitamin bahagia. Sudah di upload terbaru di channel YouTubenya Rizky Bilar, sahabat ya sahabatnya RizkyBilar channel. Ini wajib kita dukung juga karena ini cute banget, lebih lagi playdate bareng Papa Bilar Masya Allah banget ya, memakai baju warna kuning couple Luar biasa pokoknya BBL gemes banget, apalagi tentunya diajak ngobrol Sudah paham ini memang pinter banget Masya Allah Mudah-mudahan BBL selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Info ini kita dapatkan juga dari polisi Leslar, persahabat ada ya. dan kalimat caption juga yang dituliskan Abang El ngoceh-ngoceh tuh, cus nonton Youtube Rizky Billar Youtube tuh, persahabat ya Abang El ngoceh-ngoceh katanya tuh, nggak berhenti ngoceh, Masya Allah Pokoknya aktif, pintar, dan sangat menggemaskan Banyak tanggapan komentar juga di postingan ini, kita simak persahabatnya dari akun Instagram Nenden2 mengatakan di kolom komentar, Masya Allah, pul, ini konten kesayangan anak soleh Abang El Fatih, katanya tuh, Masya Allah Dan ada juga komentar lain dari Nuri Naida, Masya Allah, pinter banget kamu nah baru empat bulan, sudah ngoceh terus, lucu, katanya tuh, Masya Allah banget ya Memang banyak sekali dukungan support yang diberikan, karena PBL memang menggemaskan penyemangat untuk keluarga konoha semuanya dan selanjutnya persahabat vitamin bahagia kita dapatkan di malam hari ini. Akhirnya Bunda Laisi Kejora bertemu kembali dengan Kak Loli, persahabatnya. Ini berada di tempatnya Kartika Putri, di tempatnya Habib, persahabatnya. Masya Allah, ada sebuah acara di sana. Kita mendapatkan kebahagiaan, vitamin di malam Sabtu, persahabatnya luar biasa. idola kesengan kita, apalagi penampilannya memang luar biasa banget. Terlihat sangat cantik. Masya Allah Dan kita juga bersahabat ya Keunggahan dari Aswin Novel Satu jam yang lalu Ini mengunggah sebuah postingan video nih bersamaan Leslar, Kartika Putri, Habib Dan ada pasangan Atta Halilintar Dan Aura Hermansyah Tetapi kita salpok banget ya Dengan Papa Bilar yang ngumpet di belakang Bunda Lesti Inilah kekocakan, keseruan, keciutan Yang selalu disuguhkan Yang selalu diperlihatkan oleh idola kita Masya Allah Senatural ini ya persahabat ya luar biasa kebanggaan Mudah-mudahan mereka selalu bahagia Rumah tangganya langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya persahabat kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti Nih persahabat ya perhatikan outfit yang dipakai oleh Bunda Lesti hari ini yang pertama persahabat ya kita punya ke gaun Yang dipakai oleh Bunda Lesti ini dibander seharga 2.500.000 Dan untuk kerudung ini dibander seharga 195.000 rupiah Dan untuk sandal sepatu persahabat ya dibander seharga 899.900 rupiah Untuk tasnya persahabat ya masya Allah banget tasnya dibalas harga 21.843.566 rupiah. Dan kita sambung juga dengan ikat pinggang yang mehong banget bersama game merek Gucci dibalas harga 5.790.744 rupiah. Ikat pinggang aja hampir 6 juta harganya Masya Allah Bunda Lesti. Mudah-mudahan selalu tentunya berkah barokah rezekinya selalu diberikan kelancaran. Kita masih menunggu kejutan lain bersama dan kabar terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini terus, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Yang diduga informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.